Jika kartu zodiak yang sudah kita dapatkan, ini kita menunggu kartu support energi, yang dapatkan masing-masing zodiak yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan hasil yang luar biasa di tahun 2021. Pertama support energi kepada zodiak yang pertama, selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, biasanya kita mengambilkan kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan zodiak yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang luar biasa di tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saja kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Aescopod ataupun 8 Pedang. Untuk zodiak yang pertama yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Virgo. Di sini digambarkan bahwasanya seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang pernah mengalami sakit pengkhianatan di dalam kategori kesehatan kehidupan hubungan asmara dan di dalam kategori keuangan sehingga di sini digambarkan seorang Virgo yang dulunya sempat daun jatuh dan di tahun 2021 ini seorang Virgo berhasil bangkit dan di sini seorang Virgo akan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa dengan ide cara dan dengan usaha yang dilakukan oleh seorang Virgo sendiri dan untuk support energinya adalah Queen Oxford. Secara umumnya, Queen Oxford itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa atau yang sudah matang pikirannya, dan di sini bisa digambarkan bahwasanya seorang pilkada merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu, kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa dengan usaha, cara, kinerja, dan kerja kerasnya, yang dimana di sini seorang pasangan seorang orang tua ataupun seorang ibu seorang saudari akan terus mendukung dan memberikan support serta mendoakan orang Virgo agar mendapatkan kehidupan yang lebih bagus serta yang lebih bagus lagi di tahun 2021 dan untuk kartu kesimpulannya adalah dohai Christi secara umumnya duhai Christi itu diartikan Mahir dalam ekspresi spiritual tindakan dan mahir dalam melakukan setiap tindakan serta mampu menghandle semua yang ia dapatkan dan jika kantudah ilmatis kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan sosok seorang Virgo karena mendapatkan ataupun yang bisa dikategorikan bersakit-sakit di tahun-tahun sebelumnya namun di tahun 2021 seorang Virgo akan mendapatkan rezeki dengan kesabaran yang ia miliki serta Virgo mampu menjalaninya. Dan di sini, seorang Virgo selalu didukung oleh orang tua, saudari, ataupun pasangan Virgo sendiri. Dan untuk zodiak yang kedua adalah five of cup ataupun lima piala untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana di sini digambarkan seorang Gemini bersakit-sakit dulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di tahun 2021 di sini digambarkan seorang Gemini pernah mendapatkan pengkhianatan di dalam kategori hubungan asmara yang dimana di sini seorang Gemini akan merasa terpuruk sehingga di sini seorang Gemini akan susah muka dari masa lalu ataupun dari keterpurukannya namun di tahun 2021 ini, seorang Gemini mampu dan berhasil melihat satu peluang untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan peningkatan kehidupan dan menjalin hubungan asmara yang baru bersama orang yang baru. Dengan menjalin hubungan asmara dengan orang yang baru di sini secara otomatis seorang Gemini akan bangkit lagi dan move on, serta mendapatkan kehidupan keuangan yang lebih meningkat di tahun 2021 dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasannya seorang Gemini mampu melihat satu peluang yang dimana di sini dalam bentuk usaha untuk melupakan masa lalu dan disini seorang Gemini mampu melihat satu bentuk usaha mendatangkan income ataupun membuat peningkatan keuangan di tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle secara umumnya Queen of Pentacles itu diaktikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan disini menggambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di tahun 2021 dimana sini seorang Gemini pernah mendapatkan pengkhianatan dalam kategori hubungan asmara dan di disini seorang Gemini berhasil bangkit serta mampu melihat satu peluang untuk membuat usaha yang mendapatkan peningkatan keuangan yang didukung oleh seorang saudari sahabat dan di sini yang paling berperan adalah seorang pasangan Gemini selalu mensupport dan mendoakan diri sendiri. Dan jika kartu daya kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan, sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang mampu bangkit meskipun mengalami keterpurukan yang sangat-sangat menyedihkan di tahun sebelumnya. Dan di sini seorang gemini mendapatkan peluang usaha untuk meningkatkan keuangan di tahun 2021 dengan dukungan dari seorang pasangan saudari ataupun orang terdekat gemini sendiri. Untuk zodiak yang ketiga adalah 2 pentakel ataupun dua koin. Untuk zodiak yang kedua yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Pisces. Di sini digambarkan bahwa di tahun-tahun sebelumnya, seorang krisis mengalami penurunan keuangan yang sangat drastis, penurunan pekerjaan yang sangat drastis. Namun di tahun 2021, seorang krisis mampu bangkit dan mampu membuat satu usaha ataupun mampu melangkahkan kaki untuk menemukan sebuah bentuk usaha yang dimana di sini dapat mendokter kehidupan serta mampu meningkatkan keuangan kehidupan dan karirnya di tahun 2021. Dan langkah tersebut merupakan suatu bentuk usaha ataupun pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Pisces dengan ide cara sendiri meskipun seorang Pisces mendapatkan dukungan serta mendapatkan dorongan dari orang-orang sekitar ataupun sahabat Pisces sendiri. Dan untuk support energinya adalah Page of card. Secara umumnya Page of card itu diartikan seorang anak. Dan di sini menggambarkan seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di tahun 2021. Dan di sini seorang Pisces berhasil mengambil satu langkah yang dimana mana di sini dapat mendongkrak kehidupan keuangan karirnya. Dan di sini seorang Pisces mempunyai tujuan untuk membahagiakan sebuah keluarga dan membahagiakan anak Pisces sendiri meskipun mendapatkan dorongan dari sahabat ataupun rekan Pisces sendiri. Dan jika kartu daya kristis kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan, sosok seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang mampu bertahan meskipun dalam keterpurukan perekonomian. Namun, dia berhasil bangkit di tahun 2021 demi membahagiakan sebuah keluarga dan anak Pisces sendiri. Dan untuk zodiak yang keempat adalah Five of Swords, ataupun 5 pedang. Bentuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Cancer yang dimana di sini digambarkan seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di tahun 2021. Di sini digambarkan bahwasanya seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang pernah mendapatkan pengkhianatan di dalam kategori kehidupan. Pekerjaan dan mendapatkan pengkhianatan dalam kategori hubungan asmara yang dimana di sini membuat seorang cancer down ataupun low dan hilang semangat hidup. Namun di tahun 2021 ini seorang cancer mampu melihat satu peluang, mampu melihat situasi kondisi, mampu memanfaatkan situasi kondisi dan berhasil bangkit untuk mendapatkan kesuksesan, mendapatkan rezeki yang sangat melimpah di tahun 2021. Di sini seorang cancer pertama coba.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 Dan di sini menggambarkan seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang besar. dahulu kemudian mendapatkan skema melimpah di tahun 2021. Dan dimana di sini seorang orang tua memberikan semangat memberikan contoh, memberikan peluang kepada seorang Cancer untuk bangkit dan mendapatkan kehidupan yang lebih bagus di tahun 2021. Dan jika kartu daya Kristus kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan, sosok seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang mampu bertahan mampu berjuang dan mampu dari pengkhianatan yang ia dapatkan di tahun 2021 dengan dukungan motivasi orang tua yang dimana disini di sini keberhasilan akan didapatkan oleh seorang Cancer di tahun 2021. Dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang sakit-sakit -sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di tahun 2021 adalah yang pertama Virgo, yang kedua Gemini, yang ketiga Pisces dan yang keempat adalah seseorang yang berzodiak Cancer.